Semoga, Semoga tidak ada korban-korban yang harus jatuh lagi Timur-timur Umurnya kaya, daya yang ku puja sepanjang masa, tanya aibu, amalan, dan kenderaan.